ikan gini ya tetet apa tetet wah tetet jembut dua ya iya jangan lupa like subscribe di channel Kader Kita lagi ada di gubuk derita miliknya Mang Dasmud. Mang Dasmud sekarang lagi nganco bosku, lagi luruh urang di sungai, bos. Soalnya kem pengikih lagi lagi rob lumayan gede bos. Jadi kayak ceritanya Mang Dasmud lagi kembali berburu udang di sungai menggunakan alat perangkap anco bosku, Oke bosku kita lihat aja seperti apa, mudah-mudahan nanti eh, Mang dashboard eh, menangkap udangnya bisa memperoleh hasil banyak, bos. Kuh, bos, kurangnya ke pojokan waktu, bos. Ku kurangnya bos, ya. Kuh, kuh. kurangnya campur ubur-ubur, bos. Kurangnya campur ubur-ubur. Waduh, oh, ini serok bos. Guntelang ke kafe pabirin. apa? Ada gentil men, Kurang aku bos. Kurang ada penyelap penyelap minggu. jaring bos. Bentelan. mau diturunkan lagi ke sungai bos. uuhh ayamnya ayam seneng ya kembali hmm. maning bos sudah kembali lama lagi. bos kembali lagi woyoo tarap oh, oh tonan lah oh, oh. ubur besar, ya. iya besar ya ubur apa kurangnya ubur bat wajik ubur berwajik bos besar ya Oh, kalau mau dibuang bahaya bos katal kira-kira dua -kira kiloan ini kurang kilo kubur-kubur orang-orang kilo. kilo tapi rapah ya lagi di anu bos lagi dipilih apa Kasih, tapi kalo jenggol, jenggol, jenggol, jenggol, jenggol, jenggol, jenggol, jenggol, jenggol, Ugangnya besar-besar bos Ini nah, eh. sepi kamu udah ngurang kabur Iya sepi waktu ber Kira-kira sekayaran kurang kilo kamu? Iya Ini ngurang kilo itu bos kata Mang Dasmut sekali angkat diprediksi udangnya dapat 2 kilo kurang lebihnya tuh. udangnya udang besar besar bos udang lumayan lah. ada harganya udang itu udang itu udang jarit ada udang pecin tuh, bos udangnya itu bos ini lokasinya ada di sungai Ciberu Perbatasan antara tambak eh, Malaka. Desa Malakasari dengan tambak Desa Ambulu Soalnya tambak Desa Ambulu dengan tambak Desa Malakasari itu dibatasi oleh sungai yang namanya Sungai Cisebru jadi sungai ini adalah sungai perbatasan antara Tambak Desa Ambulu dan Tambak yang masuk ke Desa Melaka Sari kalau Desa Melaka Sari itu kecepatannya Pabudilan, Kabupaten Cirebon kalau Desa Ambulu masuknya ke Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, juga bosku, udangnya besar-besar. Nanti kita tanya-tanya, bos, sama Mang Dasmud, apakah hasilnya setiap hari seperti ini atau ada penurunan hasil. Nanti kita tanya-tanya sama mandas mud supaya lebih jelas sekarang mandas mud lagi sibuk memilah-milih mana udang dan mana sampah kalau udang eh, dimasukkan ke timba atau wadah kalau sampah dibuang lagi ke tempatnya tuh udangnya bos dimasukkan ke wadah ember uh, yang ya ya yang seneng gitu Iya beralham tullah ya dari dari uang keringan ya uang kreatif ya wara kaya -warga. Warrga. Warrga. perlu dicontoh ya mutya Oh buat teman-teman seperti ini Biar kalau ini... ingin kenyang perutnya harus bekerja kerja keras woh. jangan malas-malas kalau malas, malas itu woh. kempong kalau malas-malas kempong ya bos <tuk> karena emang dasmut ya Tuh tuh hasilnya bos. bilang karyawan kisah dua, dua, dua hmm, kali angkatan kalau hmm. pertama angkatan pertama sedikit, e, yang angkatan iya, kedua iya, ada penambahan hasil. Santer. Hmm. soalnya hasil banyak tuh karena air surutnya deras, ya. jadi udang ya. yang ikut dekam gitu pada kentil atau, atau. banyu, ya. jadi kena perangkat intinya seperti itu bos dua dua kali pengangkatan bos masih udangnya besar besar oh enggak di shot juga udah kelihatan besar besar apalagi di shot udang udang garit